Maka Ar Rahman berkata Kamali kesempurnaanku ini hayar nasa jumlah dan tidak dapat dideskripsikan, disipatkan, dituliskan tidak dapat karena Allah Ta'ala itu Rahman Ta'ala Fikul Dzalroh. Maka, paiya kalatashhad liqairi jamali maka mestinya yang kita saksikan di alam semesta ini adalah jamalullah atau kudusillah ya. takdis ya memang uh, kita diciptakan ini untuk tauhid katanya ya. tauhid itu ya artinya menunggalkan Allah tidak ada lagi selain Allah ini namanya takdis atau tanzih ya Mentanzih. Karena sangat tanzihnya Kita tidak dapat melihatnya Tidak dapat membayangkannya ya, Mengkhayalkannya pun tidak banyak Tidak dapat Maka Allah hadirkan tasbihnya Maka Allah adalah tetap tanzih, Tetapi kita tidak dapat uh, Mu'amalah kepada Allah Melainkan melalui Musyabbahnya yaitu Makhluk yaitu. Maka jika kita melihat Semua itu adalah tajallinya Maka Yang kita lihat adalah jamalnya Ya dan kesuciannya Yang ijlalan yakni ijlalan ini adalah Tanzihan Ijlalan itu boleh diartikan Tanzihan Anil ba'di wal qabli ya. Tidak ada sebelum Dan tidak ada eh, Tidak ada sesudah Tidak ada sebelum ya. Dakiqatun Sun'atul Fana ialah lati aujabat li ba'dihim an nutqa bi ana. Eh uh, satu Sun'atul fana. perbuatan fana. Ini perbuatan fana inilah yang membawa, yang membuat Sebagian orang berkata anak ya, Berkata anak, anal haq misalnya Anahuwa ya. Bahkan akhirnya dia nafikan Kalau anak huwa seolah-olah masih ada anak gitu. Bal wala anak, bal huwa huwa gitu. Tidak ada aku, yang aku Wah, wahua yang dia tandaikan itu adalah uh, hua yang ada hanya Allah. Itu adalah fana. Ya. Saya sering, saya selalu ingin men, men, men, apa, menjelaskan ya tentang fana itu. Atau setiap istilah sufi, uh, jangan dipandang sebagai sebuah filsafat. Ya, filsafat itu kan... Uh, hik hikmatul akal, ya. kebijakan akal melihat sesuatu bukan dilihat dari benda yang diidroknya, dicapainya secara logika, tetapi dibalik uh, capaian atau benda itu, ya. maka disebut hikmah hakim. Orang yang bijak bukan eh, seperti pandangan eh, filsafat sekalipun tentang fana, misalnya fana adalah satu sifat ya, Tuhan yang baik-baik itu yang mulia-mulia itu. Dan Allah tidak memiliki sifat kecuali memang sifat yang mulia, enggak ya, ada nggak ya. ada sifat yang. Ya, orang dengan akal nih, akal dengan dengan satu pernyataan yang sederhana saja. Akal itu udah kerepotan. Baik buruk dari Allah itu sudah pusing itu akal itu. Ya, yang ya, ya akal-akalan lah ya. Gimana baik buruk dari Allah, berarti Allah buruk ah terus. Nah itu kan akal-akalan itu. Nah maka fana itu adalah satu makom. Atau dikatakan satu hal Satu kondisi jiwa Yang tumbuh Yang timbul Dari eh, Jiwa yang penuh dengan sifat-sifat mulia Allah Maka domi Dominasi sifat Fana itu tidak ada Yang ada dominasi sifat kebaikan. Ya, sebetulnya seder sederhana itu saja sebetulnya. Ya. Di dalam jiwa seseorang telah tumbuh artinya Allah ilhamkan Fa'alhamaha pujuraha wa Allah ilhamkan, Allah berikan, Allah ya, anugerahkan sifat-sifat mulia dalam jiwanya. Ya. Apabila sudah sempurna maka layak disebut fana. Selalu saya ingin mengingatkan kesempurnaan ini pun jangan ditafsirkan kata ungkapan sama dengan Tuhan eh, bahasa bahasa kulun ya bahasa semua itu bukan berarti makna semua gitu ya. kan syarat sebuah istilah ilmiah itu untuk dikatakan semua jika mayoritas itu sudah boleh dibawa kata kulun semua Yang memahaminya dengan dengan sikap ilmiah gitu jangan sempurna adakah manusia sempurna ini ini kan ya bukan pengkaji ya bukan ya, bukan pengkaji itu istilah gitu ya. Ketika seseorang telah Sempurna Sifat kebaikannya Sifat mulianya eh, Sempurna adalah kapasitas dirinya Alakadri Qobilyatihi was Itu namanya sempurna Untuk dia Maka itu sebab Setiap orang Ditajalikan oleh Allah berdasarkan istidah dia Kapasitas dia Ya saya sering mengumpamakan Bolham-bolham itu kan Wattnya berbeda-beda 200, 150, 150, watt itu kan berbeda-beda Maka dia hidup berdasarkan Kapasitas wattnya, cahayanya masing-masing Begitu juga Allah memberikan Kemuliaan sifat ini ya, Itu berdasarkan Qobiliahnya istidah Imam Ibnu Arabi mengatakan setiap individu itu berbeda. Ya katakanlah ini 5 watt, ini 6 watt, 7 watt, 8 watt, 9 watt, ada 5 setengah, 5 1 5, setengah, 5, setengah, 5 setengah, ya gitu. Mesti, 5 1/2, 1 Mesti-mesti berbeda, mesti berbeda. Apabila telah memenuhi kapasitasnya sempurna bagi dia sudah. Maka tidak ada jalan kita untuk membanding-bandingkan orang kita dengan orang lain itu nggak ada jalan. Lo apa yang dibandingkan? wong itu bukan punya kita ya. Nggak ya. ada jalan untuk membanding-bandingkan. Ya. Tinggi mana saya dengan dia, hebat mana? Yang ada semuanya adalah anugerah Tuhan masing-masing, madatnya. Ya. Maka jika orang mengetahui hakikat ini. Berarti dia telah berakhlak Maka tidak ada kedengkian Ya orang gak berakhlak itu Kan tidak melihat Maka yang ada ya sifat buruk Akhlak buruk, dengki Ya Nah kepada orang yang berpenyakit ini Maka keadilan itu Tidak ada bagi dia Ya Keadilan itu tidak ada bagi dia Jadi nah kita bicara tentang fana ini fana apabila kesempurnaan jiwanya telah jadi gitu maka kondisi dia itu akan fana nah maka dia mengatakan anak gitu. baru di situ melihat bahwa semuanya Allah Ya, suhud menyaksikan dengan jiwanya. Itu kalau eh, fana, ya fana. Apakah orang yang dalam keadaan fana ini dalam keadaan sempurna dalam arti kamil yang disebut al waliyul kamil tidak, tidak. Ya. Karena yang dia lihat bahwa dia tidak ada karena karena memang isinya sempurna tetapi dia melihat dia tidak ada yang ada Tuhan maka dia mengaku saya dia katakanlah orang sedang mabok-maboknya cinta mabok banget ya ya mungkin tidak dapat hidup dengan normal ya dia hidup dengan penuh kemabokan. Ya, maka dia menjadi seorang panani gitu ya, mabok. Biasanya orang-orang yang fanani ini tidak boleh dijadikan kudua, ya, tidak boleh dijadikan kedua Dia dijauhkan dari areal kudua, karena dia tidak dapat mengimbangi dirinya dengan jelmaan-jelmaan uh, lain. Dengan jalma-jalma lain tidak, ya dia memandang dia tidak ada dan dia mengatakan, "Aku adalah dia." Maka dia keluar dari tata krama fisik, katakan undang-undang fisik ini kan buruk. Kalau ini orang supi sering memberikan istilah ini, dia jindik, I, jindik tanda kutip, jindik perse, dalam persepsi supi. Jangan dibawa jindik ke ilmu kalam ini jadi kafir. Kafir itu kan apabila melanggar syariat, katakan. Nabi Hidir itu jindik. Hidir itu jindik dalam di mata syariat. Karena dia melanggar syariat. Padahal apa yang dilakukan oleh Hidir adalah hakikat murni tanpa terikat dengan syariat. Ya kan? Jindik itu tidak terikat dengan syariat, kan? Hakikat saja kan begitu. Nah, orang yang fana ini sering diberikan tanda kutip sindik, sindik adalah orang yang hanya uh, dominasi hakikatnya begitu kuat dominan sehingga uh, syariatnya ini tidak ma tidak ada tidak ma tidak tidak tidak ma apa tidak tidak serasilah tidak tidak orang dimabok cinta kayak kais itu kan udah nggak bisa diajak kompromi sehingga kais itu kais, Layla Majnun si Majnun dengan Layla. Layla Majnun kais, kan sudah dipertemukan. Ya. Kepada Layla, gitu. dia lihat pohon Layla, lihat kambing Layla, lihat anjing Layla, lihat unggukan kubur Layla. Semua Layla. Oke dipertemukan dengan Layla. Sudah berdepan dengan Layla ini ada adep pada depan. Diberitahu ya kais ya Majnun. Ya, itu di depan mulailah. Aku tidak kenal dengan ini. Aku Layla Nah ini kan sudah. Gila kan? Nggak bisa ini diajak. Ya bercumbu ini udah nggak, nggak, nggak bisa. Dinikah, pan, dinikahkan pun nggak hamil udah ini. Nggak. Ya, kena. Ya, Karena dia melihat bahwa dia. Tidak ada, yang ada adalah Allah Nah eh, Pada kondisi itulah Apakah para wali secara umum Punya zidikiyah ini ialah semua wali zidikiyah Zidikiyah dalam konteks Punya kesempurnaan rohani yang Total, itu maksudnya zidikiyah Istilah sufi Zidikiyah itu wali menurut mereka Itulah bahayanya orang sufi itu Bikin istilah itu yang Ya. Memang sengaja supaya orang nanya dengan dia gitu. Karena kalau dia artikan sebab sampai sekarang ulama beriktilaf istilah robbania itu. Saya pernah duduk bersama dengan ulama lalu buat musyawarah bikin organisasi ulama lalu menama karena ini ulama semuanya intisab kepada tasawuf maka kemudian Ee, ada usulan bahwa kumpulan ulama ini namanya Rabbaniya Itu ditolak Rabbaniya itu wali seperti si Abdul Qadir al-Jilani Nah ini ya. Kalau menggunakan bahasa yang Biasa sari itu Pasti diperdebatkan Tapi nggak mungkin juga Ini adalah kumpulan Jinddi, ulama jindik Ini kan lebih Ya Lohasan al-Bana itu Menyebut kelompok usrohnya itu Itu adalah kelompok Rabbani Ya, sampai sekarang mereka bikin partai juga partai robani gitu. Padahal itu istilah kan? Nah, orang sufi tabu atau ulama itu tabu karena bila robani wah itu walil kutub misalnya. Ya padahal istilah kita juga mukmin, nabi mukmin. Nah, orang sufi membuat istilah yang tafsil princi, Ya, agar tidak di umum. Itu. Apabila orang sampai kepada tingkatan bakok, bakok ini, setelah dia e, mendapatkan sifat mulia-mulia Tuhan, ya, maka kemudian dia hidup dengan sifat kemuliaan Allah itu. Dan dia menyaksikan bahwa dirinya ada. Ini kan sempurna. Orang bakok itu melihat bahwa sifat Allah artinya... E, berdiri ya tajalli pada dirinya dan dirinya melihat dia ada gitu ini namanya bakok bakok bisifatillah dia merasa dia melihat dirinya ada dan semua dia dari Allah ini namanya bakok ini baru punya punya punya keseimbangan antara ya dengan uh, apa zohiriyah ini Nah. sehingga mereka mengatakan siapa yang tahu wali? Ya wali. Akhirnya mereka mengatakan, "Jika Anda ingin mengetahui bahwa seseorang itu wali, maka perlu pernyataan dari 70 jindik," gitunya Jindik di sini wali juga artinya uh, bukan sifat atau penilaian syariat dari salatnya, dari puasanya, bukan, tetapi dari orang yang memiliki kewilayahan ini baru dia memberikan persaksian kena Indikasinya bukan dari ibadah zohir itu, gitu. Ya seperti itulah maka fana ini zindiqya sudah, maka mengaku anak, ya, anal hak. Nah, ini kan ya, tidak ada namanya dianya sudah. Ya, ya apa? Ya sebetulnya kita sering mengatakan... sering kita ini tidak, tidak dapat apa melihat uh, tidak dapat membedakan antara kita menyebut tidak ada dengan ada gitu panah itu adalah melihat kita tidak ada karena dia mengaku ada maka bagaimana ya kita melihat kita tidak ada sedangkan kita ada jika dia mengerti bahwasanya ada itu hanya Allah yang selainnya adalah diciptakan maka dia tidak melihat bahwa ada yang independen berdiri sendiri semuanya adalah suratullah itu nah inilah sunatul fana hiyati aujabat li ba'dihimun nutqa ana tetapi tajalli wasfihil baki, tetapi ketika ditajalikan sifatnya yang baki ini sifat Allah au jabat pana al alam Wal ma'alim walisanafardaniyati, hina wal alim. Tetapi kalau sifat baki yang tajalli ini yang membawa kepada Panaknya alam, bukan alim. Maaf, alam, wal ma'alim, alam dan tanda-tanda e, alam ini dan juga mewajibkan dia pananya lisaniafardaniyati. Ya. Bahasa ana itu tidak ada juga Di dalam menunggalkan Allah Ketika Dia seorang muta'alim atau al-alim ya. Seorang yang sedang mengetahui Allah Mengenal Allah atau orang yang sudah uh, Mengenal Allah ya. <tuh> Ada ilustrasi begini Orang peminum arak Hari-harinya Gangster lah Tapi dia artis Bintang film, pelaku Pelakon Tetapi kemudian dia dipilih untuk berperan Menjadi wali songok, misal ya, Seorang dai lah Seorang kiai Yang punya pondok Yang punya murid, yang berdakwah Sedangkan sehari-harinya dia adalah Peminum pemabuk, Ya maka <tuh> Ya dia mesti Membayangkan bagaimana Menjadi seorang yang Soleh menjadi seorang kiai Maka ketika tampil Dalam teater Maka dia mesti menampilkan sifat-sifat Yang bukan sifat dia Nah maka fana bako itu dia fana dari sifatnya bako dengan sifat yang lain ya. Nah orang yang sudah bako yang sudah sedang memerankan sifat orang lain Dia menyadari bahwa itu bukan sifat dia Tetapi dia perankan pada diri dia Nah ini namanya uh, bako ya. Nah maka dengan demikian dia menyebut aku adalah dia Bahkan Mengatakannya aku adalah hambanya Ya, ya bako itu kan membuat Alam dan ma'alim kan tidak ada Alam dan ma'alim tidak ada Artinya eh, Sifat ini Sifat Tuhan bukan sifat Alam semesta ini Nah ketika kita belum memiliki sifat itu Kita mengaku punya sifat ya, Mengaku baik, mengaku jujur, mengaku ikhlas Mengaku tawakal, mengaku sabar Tetapi ketika memiliki Hilang pengakuan itu Karena itu disebut bako ya, Dia dengan Allah, itu kan bako kan sifat Allah Maka dia dengan sifat Allah Maka eh, dia mengaku hamba Artinya orang yang apabila diberikan sifat Allah Bukan kemudian dia jadi Allah Malah dia jadi hamba Karena ya, Makin besar Allah berikan sifat dia yang azim Makin dia menjadi abid Nah orang ketika Tidak memiliki sifat yang bako-bako ini Malah dia yang dominan Malah dia yang agung ya, Orang sel kenapa selalu ngomong Gak kenal saya ya itu Ya udah bekas bupati juga udah bekas padahal kamu tahu nggak saya bekas bupati lah bekas saya bekas uh, gubernur ya untung kiai nggak ada bekasnya ya. saya bekas kiai nih ya kalau kiai partai bisa ada bekasnya ya. atau kiai travel ada ada bekas gitu. kiai haji ya. kiai pembawa jemaah haji ya Iya, <laughs> artinya ini dia tidak memiliki sifat bako itu. Nah, ketika eh, seseorang <tuh> eh, diberikan oleh Allah sifat-sifat Allah, maka dia tahu bahwa dia tidak memiliki sifat, ya, tidak memiliki sifat jika Allah. Ya, tidak takdirkan dia dengan sifat Allah itu dia tam, apa ditam, dizuhurkan kepada alam fisiknya maka dia fana selamanya itu sebetulnya orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang paling jauh dengan orang jadi wali yang terendah itu adalah wali yang menjadi mursyid kepada manusia Tapi paling sempurna potret agamanya Karena dia bako gitu ya, Dia bako ah. Maka eh, ada satu yang tidak logis Orang dalam dunia terekat seperti organisasi atau partai mencari murid banyak gitu Ya seperti Ya seperti dia menjadi caleg gitu bahwa Di, di, di dapil ini gitu kan dia merekrut masa, Tidak Karena dalam sahup tahu bahwa tarbiah itu berat Tarbiah orang itu berat Ya bukan satu masjid hadir satu masjid di bayi, itu bahaya itu tidak Manhaj Terbiah Sufia Dari dulu sampai sekarang Jika tidak dikejar Tidak dapat Dan, ya, Karena Mesti dilihat Kesungguhannya Dia ingin Allah Atau tidak Itu Bukan Bagi-bagi berkat gitu. <tuh> Karena mereka Pengalaman mereka Mengatakan Ya Eh Artinya amanah Tarbiyah itu berat <tuh> Orang sebesar Imam Abdul Qadir saja hanya 40 Sebesar Imam Junaidi Al-Baghdadi aja Hanya 40 orang Ya ini dihitung Anda sebagai pimpinan Torekot Berapa murid anda ya, Mau diukur berapa hebatnya anda Oh 2000 Kecil ya, Mesti 10.000 ya, Tidak Tidak Uh, nah maka Tajalis sifat baki inilah yang membuat Alam, ma'alim, lisan, pardania Di dalam mentauhid, ifrod kepada Allah ini Ini sebetulnya rasanya bukan fil-ifrad, pil afrad ini ya Aujabafana al-alam wal-ma'alim wal-lisana tihi fil-afrad Afrad ini berapa gelintir Hinal muta'alim wal-alim itu Memang teorinya manpan ya barang siapa yang telah melakukan penyucian diri maka dia akan mendapat sifat Tuhan begitu man tahalla gitu manpan ya karena bakok bi sifatillah wa sifatih ya kita sebetulnya merasa panah atau tidak panah kita tidak punya sifat tapi karena kita tidak merasa punya tidak punya sifat, merasanya punya sifat, padahal yang kita akui sifat Tuhan bukan sifat kita, gitu. Ya maka eh, ini yang disebut terhijab oleh ilmu, oleh amal, oleh diri, oleh selain Allah. Gitu. Nah, apabila seseorang diberikan Tajali. seperti orang tua, orang tua kan ditajalikan sifat rozak Nyari rezeki untuk anak kan? Padahal yang ngasih rezeki Allah. Kalau memang itu Allah anak minta uang kepada kita, "Hei rezeki itu dari Allah, minta ke Allah. Kenapa minta ke aku kau?" Ya ini kita sudah majalah rozak Nah, itu apabila kita dijadiin, dijelemakan ayah itu kan berat. Ya Allah, beratnya luar biasa. Ya. Saya lihat ada karikatur seorang ayah, ya, e, bicara kepada anak kecil yang berdiri, anaknya dia nongkrong begitu. Dia berkata, wahai anakku, ya, engkau mesti menjadi orang besar. Rupanya di belakang ayahnya itu, ya, penuh dengan panah, panah hutang, panah kredit, panah, ya cari napkah panah di sini tapi ditutupi oleh anak itu kan tajali Tuhan itu berat itu ya pan tajali rozak tajari hadi tajali muallim tajali ubuah tajali ya itu kan berat itu. maka jangan ambil resiko ya, ya. tajali mutaadin nah ya, itu makin berat jangan ambil resiko bahaya Artinya, begitu juga, tajali-tajali yang mulia-mulia itu berat. Karena untuk e, apa, keseimbangan kepada syariat ini, kepada e, kehidupan sosial ini. Nah, ketika Allah berikan sifat-sifat mulia, ya, tetapi Allah sembunyikan, maka ya, dia menjadi fana. Dan itulah mengaku anak. Ya, mengaku anak. Dakiqah. Minal fa'il bil bidaya Allah yang menjadi fa'il hakikinya. Mulai dari ikhtiar. Ikhtiar Allah ini bukan memilih. Ikhtiar ini adalah. Irdah. Katakanlah. Minal fa'il bil-iradati kanatil bidaya. Iza arada syai'an. An fayakun. Allah yang punya kehendak. Dari fa'il. Maka dari situlah kita bermula. وَبِوَسْفِ قَيُمِيَاتِهِ قَوْمَةِ الْأَكْوَانُ إِلَا laha لَهَا Allah punya sifat kayumiyah, berdiri sendiri. Maka dengan Allah mempunyai sifat berdiri sendiri, mana dapat kita saksikan bahwa Allah berdiri sendiri? Maka adanya alam semesta ini semuanya. Ya, ada. Ya. Sampai kapan Sampai goyah Laha wa ya. Sampai goyahnya Akhirnya alam ya. Dan nihayahnya alam Yang ilamalah nihayatalah Ya Kalau Allah tidak berdiri sendiri Maka tidak ada alam Selain Allah Ya yang berdiri dengan dia ya, Tadi pertanyaannya ini langit siapa yang megang Kan berarti Allah Nah Allah kan tidak ada yang megang Kalau terus tersasal begitu enggak selesai Ya Maka dengan adanya Allah Qayyumiyah Allah sendiri yang memegangnya nah, ini buktinya alam Semua bergantung Kepadanya Berarti Allah lah pelakunya dan Allah lah yang memilihkan Semuanya untuk kita Warobu kayahlukumaya Tuhanlah yang menciptakan kamu apa yang menurut kehendaknya dan Allah yang memilih. Memang ada perbedaan pendapat Imam Ibn Arabi mengatakan wayahtaru wajurid, tetapi kata Imam Abdul Karim al Jili ahtar lah. Kenapa wajurid? Ya, Allah memilih, memilihkan untuk kita, untuk kita, untuk kita. Ya, jangan diartikan memilih. Kita kan memilih. Uh, sana atau kemari gitu. Ini liburan ke Bali Atau liburan ke uh, Gucci misalnya Ini kan memilih namanya kan ada dua Gitu Allah tidak Allah memilihkan untuk Kita tetap ikhtiar ya sebetulnya Perbedaan itu Hanya perbedaan lapzi maksudnya sama ya. Kita kan memilih Ini disuruh kawin empoknya atau adeknya Ini kan memilih namanya Ya, akhirnya hitung kancing empok adek, empok adek, empok adek Ujungnya adek, wah adek katanya ya Itu karena dia tidak punya kehendak Nah Allah memilih itu Allah memilihkan untuk kita Kita jadi diri kita, kita punya bapak ini Punya istri itu, ada orang situ Dan itu wayakhtar Dan kamu tidak punya pilihan Maka ikhtiar itu Hanya orang Hanya dari pelakunya Dari fa'il mutlak Siapa yang menakukan alam semesta ini Allah min al fa'il bil iktiyarikaanatil bidayah. Ya. Dari situlah kita bermula dari pilihan Allah. Nah kemudian alam semesta ini sudah ada ini menunjukkan bahwa ada koyumia Allah Allah berdiri sendiri Allah tidak perlu kepada alam alamlah perlu kepada kita. Nah kita perlu kepada alam inilah menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri itu sebab kalau Imam Asy'ari mengatakan al waqyamu -wa bi nafsih. Tetapi Maturidi mengatakan al, al ghani al Maka Allah ghani alamin, Allah tidak perlu kepada alam. Berarti ini alam perlu kepada kita. Fal falhaz binazri malhuz. Maka coba perhatikan dengan Pandangan batinmu. Basirohmu. Ya, wahai. Orang. Wahai yang diperhatikan. Wallahu min waraihim muhit. Allah, Allah di belakang. Semua ini yang meliputinya. Maka ke. Um, artinya meliputi begini. <tuh> apa kita melihat ke depan tidak melihat ke kiri ke kanan ke belakang ya. melihat semua sisinya kita kalau melihat ini aja kecil aja ya. ketika kita melihat ke sini ya udah sini aja dulu nanti baru ke sini ya. tetapi kalau melihat itu kepada semuanya Mendengar itu kepada semuanya Maka itu muhid namanya ya. Karena muhid itu Mengetahui sesuatu Lengkap dengan segala Seluruh sisinya Ya Ya kalau kita Ya Muhidnya itu Nah seseorang apabila ditajalikan sip nama muhit itu sama dengan kasyaf misalnya kub, telinga kita dibuka oleh Allah klak, lalu mendengar tentang semua apa yang ada suara alam semesta ini satu dunia yang sekecil-kecilnya suara itu dibikin mendengar oleh Allah ini maka pendengaran kita muhit gitu Ya. tetapi ketika hanya ya mendengar di sini saja maka ya terbatas mahdud nah di belakang alam semesta ini Allah yang muhitun bahkan dikatakan balhua Quranun majid bahkan Allah itu Quran yang mulia Ya. Artinya uh, Quran dimaksud di sini ahadiyah. Purkon wahidiyah. Wahdaniyah. Kitabul Majid <tuh> wahidiyah. Gitu. Bal huwa Qur'anun, bahkan Allah adalah tunggal mengandung di dalamnya semua tulisan. Lauhil Mahfuz. Ya. Tulisan itu sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah ilmu Allah. Ya, dan itulah catatan semua makhluk, itulah Qur'annya. Maka apa yang ada di alam semesta ini semua dari Quran ini, dari ilmu, Allah ini berarti ya. dari ilmu Allah ini, berarti di belakang itu semuanya Allah Dengan kata lain bahwa alam semesta ini adalah Sebelum diwujudkan berada dalam ilmu, maka isi ilmu adalah maklumat Kita adalah maklumat, bagaimana Allah tidak tahu kita, Wong kita adalah isi pengetahuan Allah itu Sebelum ditajalikan Maka bagaimana kita lari dari Allah Nah, ketika kita diberi oleh Allah ilmu, bukan mengetahui semua yang Allah tahu. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, Isa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, ketika ditanya oleh Allah, "Engkaulah, engkau keadaan ibumu yang memerintahkan mereka menyembahmu." Jawabannya, "Idakul tukul tahu." Ya. Jika aku mengatakan itu, engkau tahu. Ya. Kalau aku mengatakan itu yang kau tahu. Kenapa? Karena engkau tahu tentang diriku. Inna kata Allah mu maafin napsi, wala Allah Karena engkau tahu yang apa? Engkau tahu pada diriku. Dan aku tidak tahu yang ada pada dirimu. Maka diri kita diri Tuhan ini kan min, min, dari ayat mutasyabih. Ya, namun di sana ada istilah Quran, ada istilah kitab, ada istilah ya. adalah ilmu Allah. Ya. kitabullah ilmu Allah. ini istilah kitabullah ilmu Allah. Ya. kalau kita tahu itu dari kitabullah, dari ilmu Allah maksudnya. Ya. Bukan ilmu kita Itu ilmu Allah Bukan kita boleh tahu gitu. Tahu itu adalah ilmu Allah Yang ada dalam kitabullah. Allah Kita Umpama kitab juga Tapi kitab itu isinya kita saja ya, Tetapi kalau kitab Allah Semua tentang Tulisan makhluk ada pada kitab Itu Maka dikatakan Quran Ya, ahadiah, ya, semua ada dalam tulisan atau lafil mahpus atau ilmu Allah atau Quran atau ya, nah, maka wallahu min warohihi wallahu min warohihi muhid berhuat ya Quranun majid Kenapa Allah berada di belakang semua ini Mampu meliputi Karena memang semuanya ada di dalam Ilmu Allah Allah lah Qurannya Fi ya. mahfuz <tuh> ya. Ada di dalam Lauh Dan terjaga, terpelihara Hakikah Hitatu hadrati Zatihi bisifatihi Wahita sifatih muhitatun bisubuhati asmaih wa asma'uhu fa'alatun fil kainati bima audaaha min bada'i tajalliyati <tuh> uh, ahdrah zat Allah adalah ahadiyah ya kan martabanya begini karena Allah sebagai pelaku mutlak kepada alam semesta ini maka pelaku berarti punya diri punya zat Allah punya zat Berarti punya sifat Punya sifat Berarti punya piil Apabila dia mempunyai sifat ya, Berarti memiliki nama untuk sifat-sifatnya itu Maka Allah punya nama untuk semua sifatnya Jika Allah punya pil Maka Allah punya nama untuk semua pil-pilnya <tuh> Seperti Allah Al-Khaliq Namanya ya, Dari yakhluk Maka khaliq Ada nama dari sifatnya karena, khal, karena khal, apa? khalik itu kan nama dari fiilnya Karena tidak ada sifat khalqun Sifat Tuhan Tetapi fiil ya. Ada isim fiil Ada isim sifat Ada isim zat Nama zat Allah itu. Dan nama sifat adalah yang ada sifat-sifatnya Yang ada di dalam ilmunya Nah zat <tuh> Uh, itu meliputi sifatnya Semua sifat Allah itu Diliputi oleh zatnya Dan Sifat-sifat Allah itu Meliputi Ya Liputan sifat-sifat itu Meliput kepada subuh hati asma'ih Ya Subuh hati asma'ih Meliputi Subuhat itu hijab, ya, nama-namanya. Kemudian wa asma dan nama-nama Allah itulah yang faalah, yang bertindak, bersikap, bekerja di dalam alam semesta ini. Bima dengan apa dia berbuat, bekerja? Dengan keindahan tajaliat yang tersimpan yang Allah yang disimpan di dalam nama-namanya. Artinya bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, peristiwa ini adalah menulis nama Tuhan. Ya. Tulis nama-nama Tuhan. Oh Allah yang memberi rezeki. Oh Allah yang memberikan nikmat. Oh Allah yang memberikan. Oh Allah. Oh Allah yang berikan ini, Allah yang berikan itu, Allah yang yang yang yang yang yang yang yang, yang. Ya. Itulah keindahan bada'i tajaliat Allah. Ya. Daqiqah min hikmatihi Setru zuhuri dzat bi hijab madzahir sifat wa khtaba bima bihi dzahara Bihi wa ta arruf, ta Merupakan hikmah. Zuhurnya zat ditutup. Ya. Menutup zuhurnya zat. Zat tidak zuhur, tetapi zat. Ya, menzahirkan sifatnya Kemudian uh, Juhurlah sifat Juhur sifat inilah menjadi hijab Juhur zat Sehingga Sesuatu Yang ada pada alam semesta ini Yang muncul ya, Ini menutup semuanya Menutup sifat dan zat Maka waktafa Ya hijab mazahir Sifat ini Bi kainati zoharot bihi itu. Alam yang muncul ya, Dengan sebab Sifat tadi ya, Ini yang membuat Sifat itu tersembunyi Wagobabimahadar Ya dan juga hilang dengan sesuatu yang hadir minat ta'arufat ini daripada ta'arufat. Setiap alam semesta itu adalah ta'rif Tuhan, pengenalan Tuhan. Ini ini ini ini ini. Gitu. Dan sifat itu dan atau zat itu tidak ada. Maka kita berinteraksi sepenuhnya dengan uh, mazhar ini dan inilah hijab semua. Ya. Haqiqah hudurul abdi hudurul ajzi an muhadharatihi bi haziratin bi hazirati mushahadatihi wa mutalaatihi huwa ni'ayat man ni'taraf wa dhaqa ni syaraba wa ni'taraf Hamba yang hadir adalah hamba yang merasa ajas lemah dari muhadharah Hamba itu di dalam hazirah Hazirah itu Mastabah, hazirah Tempat gitu, kalau sebuah tempat Tapi ini, sebuah kondisi musyahadah dia dan mutola'ah dia Melihat dia kepada Allah <tuh> Inilah puncak daripada orang yang ya, Mengakui, makanya dikatakan ada Adamul idrak, idrak Dia mengetahui Allah Betul-betul dengan Allah, bukan dengan dia <tuh> Ya. Karena hamba tidak mampu Hudurul abdi Hudurul ajzi'an muhadrati Hamba tidak dapat hadir Kepada Allah Ketika dia suhud Yang ada hanyalah Allah Inilah pengakuan terakhir Dari hamba waktarab. Dia merasakan Minuman hadrah itu Dan tenggelam Maka dikatakan Wal ajzu'an darkil Idraq Samsudha, ya. jarat biha ya. fauqo, jawi syakki aflaku. Walajaja juani darki al idrok. Tidak mampu dari pemah dari tahu itulah tahu. Ya. Matahari pagi, jarat biha Jauh syakki aflaku Berjalan ya, Di atas uh, Jauh udara yang Aplak itu Artinya ala, ala, palak ini Berjalan di atas uh, Jauh yang Syakki Wallahu alam ini seperti ada yang kurang ya. al jarat Alam yang berjalan terus ya di atas aturan alam semesta ini dia sendiri tidak dapat mampu melihat dirinya. Ya maka apabila kita pun tahu Itu tahu pun adalah tahu yang Allah berikan Seperti berjalannya alam semesta ini Apabila dia sudah mengetahui bahwa tahu itu semua dari Allah Maka itulah tahu Maka tahu adalah ketika dia tahu bahwa dia buka, tidak tahu Dakiqah. al -ajazu salabun wal -idraku Ketika dia tidak mampu Ya. Artinya al-ajz itu salab. Ketidakmampuan itu adalah negatif. Wal idraku dan mencapai, tadi kan ajz tidak tidak mampu mencapai, tidak mampu memahami itu salab. wal ya. idrak dan mencapai itu wujudun. Pakai apa ja'ala sadiqu za zalika ghayatul maksud Naam tafhamuhu idza adraka al fana. الحسنى الحسنى. maka bagaimana uh, Allah menjadikan ja'ala siddiq ya itu menjadi ghayatul Maksud itu yang dijadikan tujuannya kenapa orang ingin ada idrak idrak ya ya kak Baru dapat dipahami Jika engkau telah mencapai hakikat fana Dan Sudah engkau realisasikan Dengan fana itu ketika Semua sifat-sifat Allah itu tajali Ketika sifat-sifat Allah tajali kepada diri kita ya, Ketika Ruhani ini memiliki sifat-sifat mulia Maka umat ruhiyah Maka fana Apabila fana baru dia faham bahwa ternyata dia tidak tahu itu sebetulnya maksudnya kalau tidak demikian dia merasa tahu saja ya hakikat tajallil lil ya hasbil wal imkan tajalli hakikat ilahiyah kepada dalam semesta ini berbeda-beda berdasarkan kesiapannya dan keimkanannya Lidzalika minal qaumi man yamliku al hal wa minhum man lam yam man yamliku al maqam. Wa man yamliku al maqam Oleh karena itu ada segolongan wali yang memiliki hal dan ada di antara mereka yang memiliki maqam. Dan orang yang memiliki maqam berarti tajalinya dawam. Ada orang yang ditajallikan terkadang itu hal saja. Ya, misalnya dia menyaksikan Kasyaf Sebetulnya hal dan panah itu Sama saja sifat namun bedanya Apabila Sifat itu domina, eh, eh, Dawa maka itu makom Kalau terkadang-kadang maka itu hal Seperti seseorang Terkadang rindu kepada Allah Syauq Maka diserang kerinduan yang mendalam Pada satu malam setelah itu hilang Itu hal namanya tetapi kalau misalnya rindu terus menerus Namanya makom itu. Jadi ada orang yang dibuat demikian Seperti orang kasaf Kasaf itu gak senantiasa Itu hal ya, Kalau jadi makom Mungkin dia ingin mati cepat-cepat pengen mati Ya, Maka ada istilah Wali apabila dikasafkan total Maka mati terus ya, Mati Paling kurang ketika dia mau mati dikasapkan paling kurang begitu ya. Jadi ada hal, hal itu adalah makom bagi bagi mereka ya. Hal itu makom ya. Kalau kita ke makom aja hal Gitu. Bagaimana hal? Ya. Mereka hal saja makom Kita kadang-kadang ingat, mereka memang ingat selalu Itu kan hal bagi kita, bagi dia makom Ya. harta yang hal bagi dia pun Tetap makom sebetulnya Lianna haluhum maqomuhum Wa haluhum Kita wala wala hal Ya Kadang-kadang itu. itu dia ingat Kadang-kadang dia rindu Tapi kadang-kadang itu makom ya, Ingat besok ingat lagi Besok ya, rindu, rindu Ya Makom itu yang sabit, sabar Makom Ya, kalau kita makom itu Sobar itu bukan makom hal Kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak gitu Bahkan kebanyakannya kadang-kadang Ya Nah ini Kita tidak punya hal, jadi itu istilah mereka Istilah mereka Maka berdasarkan istidat Berdasarkan imkan Ya Lama anil itisab, minal ketika ha ha ketika hakikat zat ini ya, bersih daripada sifat maka artinya dia menerima sifat ya. ketika seseorang kan sifat kita kan katanya buruk Sifat kita kurang, sifat kita lemah Sifat kita tidak tahu, sifat kita tidak sabar Sifat kita tidak ridho, yang negatif-negatif itulah ya, Sifat Maka dikatakan al-ajju salam ya, ketidaktahuan, kelemahan itu Sesuatu yang tidak ada negatif Nah idrak itu wujud, idrak itu tahu Baik, buruk, eh baik and Baik uh, Apa uh, Cinta, sabar, ridho Itu adalah wujud, ada, nur Gitu Nah ketika hakikat zatiyah tidak ada sifat Maka artinya itu dia menerima Daripada sifat-sifat itu ya. Kita kan tidak punya sifat-sifat itu Ketika Allah berikan sifat Allah kepada kita ya, Maka itu bukan sifat kita Tapi sifat Allah Maka dikatakan Launu ulmaih, launu inai. Ya. Ini air yang ngikutin warna gelasnya Gitu ini putih, ini kuning. Ya, ini kita ini tidak punya sifat, tapi kalau diisi sifat Tuhan, Tuhan diisi. Kalau nggak ada sifat yang ya, katakan nggak ada sifat, nggak ada sifat bernih. Ya berarti sifat hitam begitu. Yusri bima in <tik> wahid wanufadilu baktuha ala badin fil ukul. Disiram satu air sama tetapi rasanya beda kok ya. Ini duren musangking ini duren eh uh, taktakan gitu. Disiram satu air kenapa jadi musangking manis? Gitu. Ya. Nah ini launul mai laun inai. Disi, diminuminya dengan satu air tetapi Allah bedakan satu dengan lain rasanya. Ya. Orangnya sama tapi dikasih sifat yang berbeda. Ya, maka rasanya rasa eh, warnanya warna Inaknya launul ma'i launu ina'i. Ala qadri kasahba tu'tika nashwah. Wala ta'ala qadri sullafi tusabu. Walau annaha tu'tika yawman biqadriha la dhaqat bikal akwanu wa huwa yari wa huwa Sebesar mana uh, apa namanya ala qadri sahba ala qadrika naswah sebesar mana kamu banyak minum sahbau ini adalah khamar maka sebesar itu naswahnya Maboknya, baunya ya artinya pengaruhnya kepada jiwa ya Kemudian wala sta'ala qadri sulafi dan bukanlah engkau ala sulap sulap juga sama ya sulap ini arak yang paling apa yang paling eh, baguslah apa tuh tusabu walau entah tu'tika biko kalau misalnya kamu satu hari ya, diberikan berdasarkan kadar eh, apa? hamar itu la bikal bil aqwanu wa habu maka suasana ini menjadi sempit dengan sebab engkau padahal alam ini luas orang minum ya maka mabok Maka ya, alam jadi sempit Padahal luas ya, Kalau saja satu hari diberikan ya, Maka jadi sempit Padahal itu luas Itu pengaruh khamar Begitu sifat Allah itu Masuk ke dalam, ke dalam dirinya Maka tergantung minuman yang masuk ke dalam dirinya ya, Keadaan dia itu melihat alam semesta Ya. Maka dia melihat semuanya adalah Allah bukan seperti yang tidak dilihat oleh orang. Ya. <tuh> Ala qadri kasahbaa'tu'tika nashwa. Wala sta'ala qadri sullafi tusabu. Walau annaha tu'tika yauman bi qadriha ladzaqat bikal aqwanu wa rihabu. Hakikatun tajalli al jamal fil masyahid bi hasbi ma atal masyahid. Musahid keindahan Allah tajalli di dalam fenomena yang dipandangnya tetapi juga tergantung berdasarkan sesuatu yang Allah beri kepada orang yang menyaksikannya Yang musyahidnya ya. Alam ini sebetulnya Jangankan yang gak enak-enak Yang gak enak-enak Yang enak-enak aja sebetulnya enak Namun kalau orang tidak diberikan suhud oleh Allah Ya maka ya. Dia melihat yang Enggak enak, enggak enak itu ya enggak enak. gitu Maka para Aulia itu selalu melihat Jamalullah, ya. selalu melihat enak saja, melihat indah saja. Gitu. Maka orang awam hanya menyaksikan, tidak menyaksikan, hanya menyaksikan tak masalah ya. e, fenomena atau e, tamp tampilan keindahan, fisik saja keindahan. Indra saja yang dilihat oleh mata Mata-mata ya, Teranjang mata saja Telinga saja itu Tetapi orang yang khusus Artinya yang melihat dengan batin Justru Ya Telah dibuka Surah zohirnya itu Sehingga dia melihat maknawi maknawiyahnya. Ya yang mana Allah tajalikan Nama Allah itu Oleh dengan nama Allah az-zahir itu Pada semua alam semesta ini Ya Di semua mazharnya Artinya dia melihat Bahwa yang dilihat oleh awam Dengan matanya yang indra ini Itu mazhar saja Ya oleh sifat zahir Allah mazharkan Allah tampilkan Allah kan punya sifat zahir Maka sifat-sifat Allah yang lain ada mazharnya karena Allah punya sifat zahir. Jadi sifat Allah itu tidak berdiri sendiri, ya seperti susunan kosmik yang saling jalin menjalin. Satu benda itu semua sifat Allah ada di situ. Maka dikatakan lalat aja jangan dikira bahwa hanya separa sifat Allah yang ada di situ semuanya. Dengan kata lain, Allah menciptakan apapun yang kecil, bukan separuh hati, bukan setengah hati, enggak, semuanya bisaatihi, wasifatihi, wa wa Maka enggak ada yang enggak mulia, semua. Allah menciptakan orang kafir, semua dengan zatnya, dengan semua sifatnya, dengan semua nama semua semua. Nah, namun bagi orang yang telah orang khusus, maka Melihatnya bukan dengan indera ini Tetapi dengan maknawiyahnya itu Maka baru seberapa Dia memandang Indah kepada apa yang terjadi ini Tergantung Apa yang diberikan oleh Allah Kepada yang memandang itu ya. Jika kita diberikan oleh Allah Sifat-sifat ya, yang mulia Yang indah itu jamal Maka melihat yang lain jam. orang punya punya sifat sabar punya kalau punya sifat sabar musibah itu minjamalu. Ya lo minjama Ya, indah ya sama orang yang suka makan lalap yang white itu lezat sekali apalagi menyembuhkan ya, penyakit penyakit itu enak sekali ya, saya bisa membayangkan itu karena ya, kebetulan saya Ya, tidak ada yang pahit itu Menyakiti Malah yang pahit itu justru Menyegarkan rasanya ya, Katanya pare sama daun papaya itu pahit Uh malah indah sekali Kalau dua-duanya ada itu ya, Artinya um, Tergantung Zauk itu ya, Jika punya Anugerah Allah kepada yang menyaksikan itu Indah semua Maka semuanya indah Tarahu in ya Kullu jarihatin Pi kulli maknan latifin ra'iqin Bahiji Pi naghmatil audi Wannayir rahimi Iza ta'allafa ya. bayana alhani minal hajzi Wafi masarih Masarih khama'il bi bardil asa'il wal isbahi bil Engkau melihat tarahu engkau melihat Allah ketika semua jarih semua anggota tubuh ini gha'bani tidak dilihat. Ya, kalau sudah kita tidak melihat bahwa semua ini tidak berdiri sendiri semua dari Allah, maka kita melihat Allah. Ya. Melihatnya di mana? Di alam semesta ini tapi yang dilihat adalah semua makna latifin raiq. Ya, semua makna yang halus Yang indah ya, Seolah-olah Seperti nyanyian e, Gitar yang diiringi Suara yang parau Ketika ya, e, Sudah bersenandung ber, Seirama ya, Di Kedai warung yang indah Atau di dalam masareh tampilan Ghazlan khamail fi bardil asa'il. Ghazlan, apa Ghazlan itu? Gazal ya. Yang khama'il yang bersembunyi ya di dinginnya musim hujan di pagi hari penuh ya kesejukan ya. Jadi sebuah pemandangan yang indah dia melihat satu makna yang halus. Dari semua yang eh, Dia saksikan dalam kejadian Hidup ini hmm. Itu sebab mereka mengatakan Musibah itu karena kamu tidak mengingininya Gitu saja Kalau itu tahu keinginan Allah maka Sehingga ada ungkapan Jika Allah memisahkanmu Menjauhkanmu dari keinginanmu Ketahuilah bahwa Engkau didekatkan dengan keinginan Allah Kan indah itu Ya, ketika kita uh, apa tidak melihat itu kehendak Allah maka kita musibah ya katakanlah anak pengen sekolah ini kata orang tua sekolah itu karena kita tahu kemaslahatannya musibah bagi anak tapi bila sudah dia mengikuti kita bersabar kemudian ternyata jauh lebih baik ya, maka baru ini adalah anugerah jadi semua musibah itu adalah karena tidak sesuai dengan nafsu. Kalau sesuai dengan rohani ya maka tidak musibah. Al mazahim ala barkasyatil jamal sufli mahjubun an suhudil Ala burqusatil jamal. Burqus artinya pakaian, keindahan yang ada di alam semesta ini ya. Mazahim di atas keindahan yang ada di alam supply artinya mazahim ini uh, apa uh, kesibukan ya. yang ada di alam semesta ini itu menjadi hijab dari menyaksikan keindahan yang uluwi patrukil <tukil> markazil adna maka tinggalkanlah mudoyaqah ini jam ini jahmah ini ya artinya buang kulit ini karena kita ngelihat ini kenapa orang memuji? Ini kenapa orang menghina? Ini kenapa orang mencaci? Ini kenapa? Ini kan ya, mazahim. Padahal hanya satu saja yang berbuat Allah. Ya. Warq warqi bihimmatika <manyainya> ilal aujil ala Meningkatlah dengan himmah jiwamu kepada puncak yang tinggi. Wamanahnu illahuzun watainun ala nuktoti ala nuktotin wa wa illa khututun ya wa kita ini hanyalah garis ya. kita ini hanyalah khutut ya garis Wata'in itu uh, Wata'anin dan ta'ab gitu ala nuqtatin di satu titik ya mustaw waqa'a ala nuqtatin gitu berada dalam satu titik yang mustawfizin ya awalim aula bina Luasnya alam ini Lebih awal dari kita Yang meliputi alam ini Maksudnya yang meliputi Yang meluas Artinya yang Allah lah Ya Aula bina Pama adat tazahum fil Markaz adalah uh, dunia Ya Kita ini hanyalah Garis-garis Ya Yang ada dalam satu titik Ya Berada dalam satu titik Ya ada yang meliputi semua alam ini yaitu Tuhan. Maka kita jangan melihat kesibukan alam ini tapi melihatlah ya apa yang dikehendaki oleh Allah dan Tuhan yang melakukannya. Kalau kita melihat ini dia ini sepulan ini aku ini dia. Nah ini adalah tazahum. Tetapi Muhitul Awalim yakni Allah awal bina. sama dengan ungkapan begini Allah lebih mengetahui Kepada kita Ya Tent Allah lebih mengetahui diri kita Tentang diri kita daripada kita Ya Kenapa kita mempersoalkan Diri kita bagaimana ingin melakukan itu Bagaimana menghadapi ini Bagaimana ini adalah uh, At-tazahum markaz Ya saya lupa di dalam Qasidah ini uh, Imam Ibnu Arabi ini Qasidahnya panjang itu ada urayan-urayan, ya. satu ada simbol-simbol dia bicara tentang alam tentang sajarah tentang kaun ya, tentang garis tentang ya. saya tidak hadir karena hanya satu hanya dua baik, ya mungkin insya Allah di bulan depan. Ya Ya, saya rujuk lagi ke, oh, saya kira ini sudah habis, itu ubah. Masih ada lagi, satu Ya Allah, saya mau menghabiskan satu konun sebetulnya. Allah, Taib. ya sampai di sini dulu. Mungkin kita ulang tadi ada sesuatu yang ya, kurang jelas. Saya tergesa-gesa tadi ingin saya kira habis ini. Rupanya tidak habis naqifuna walhamdulillah al-fatihah Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqana bihaqqa ni'amika wa 'allimna fauna ilma birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana wa israfana waq. Ighfir lana wa israfana wa ighfir Allahumma nawwir qulubana wa sahi ajsadina wa thabbit imanana wa wa fariz qurbana wa وإلى warahmatullahi wabarakatuh.